Ini perasaan gue pernah lihat deh, ya, mapnya huh? yang lima ada kolam. Halo Bro, ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini masih mainin game seal online Dunia Mimio RPG ini emang gak ada habisnya ya bro ya Jadi kemarin masih banyak server privat yang lagi ramai sekarang muncul lagi untuk di bulan Agustus seal ma Bro. yang jelas sih ini tetap temanya yang dipakai adalah seal klasik dan beberapa fitur tambahan support juga yang udah biasa kalian mainin di server private-private lain juga dipakai cuman hanya beda manajemen dan sistem pengaturannya yang memang terlihat lebih familiar ya Bro ya gak terlalu menyulitkan dan gue coba tester aja di betanya ini yang memang belum di jadi cuman beberapa aja orang yang bisa ngetes di dalam dunia map yang baru di building ini Ya seperti biasa, untuk gua ke awalan untuk mainin game ini pastinya nyari map-map yang memang untuk facehan yang pasti sih untuk levelan kecil lu udah jelas pasti ada di kota 5 untuk masuk di dinding ding luar ataupun gunung kru dan beberapa informasi kalian bisa dapetin untuk exp rate yang 100%, drop rate 100%, rate sell itemnya juga lebih, lebih tinggi mungkin yang daripada server yang memang sebelumnya gue pernah mainin jadi kalian gak usah khawatir terlalu miskin-miskin amat walaupun bekal yang dikasih tuh gak, e, belum tentu e, menarik ataupun memang standar aja tapi gue cuman mainin cuma satu jam doang ini gue udah nyampe di level 17 dan tadi sore pun gue coba ngecek beberapa map, memang masih ada gagal patch yang memang belum terselesaikan, tapi namanya beta tester yang memang belum di CBT kan Ya pasti ada aja. Cuman ini salah satu informasi untuk kalian aja, gue udah tester untuk masalah experience-nya memang tetap bener di 100% gak di otak-atik, dan drop rate-nya juga lumayan. Gue udah dapet 81.000 ini main, cuman setengah jam total dan setengah jamnya lagi tadi sambil santai aja gue sambil makan, pulang kerja ya cukup menarik dengan beberapa fitur tambahan yang jelas sih seperti game eh, seal privat pada umumnya ini gue pernah ngelihat Maya Mistake ini ada di kota Lima tuh mungkin beberapa server privat yang terdahulu ya ini mungkin dari nya ya moga aja bener janji yang udah diinfokan ke gue dan yang pasti gue share juga ke kalian nanti Mungkin kalian bisa cek juga di deskripsi untuk janji-janji promisnya Semoga tidak terganggu lagi Seperti seal yang sebelumnya gue terakhir mainin yang terkena penyakit dari cheater ya baru ya <laughs> Oke gue coba tester masuk di gunung kerut Ini udah jelas karena memang gue gak sampai level tinggi Jadi untuk drop rate belum, belum bisa gue pastikan bener-bener 100% cuman kalau ngeliat dari sistem permainannya ini cukup menarik tanpa ada delay di skill yang pertama itu cukup sangat membantu kita juga sebagai player pemula kemudian di sini ada beberapa item yang memang kita jual nggak terlalu murah juga gitu kan sampah-sampahnya ke NPC otomatis duit bekal kita untuk beli udah ada dan kalian nggak usah khawatir juga untuk masalah Skill dan bugsnya yang memang sedang diperbaiki tiap hari Pokoknya kalian nanti cek aja di deskripsi video gua Untuk ngeliat tanggal rilisnya Oke, okay, di dalam dungeon kalian pasti tahu dong, untuk di bawah level 30 kalian pasti sempat main-main ya ke gunung krud eh ke gua krud ini, pasti sempat main ke gua krud <laughs> Ya, sedikit lucu juga ya, walaupun gua pakai warrior dan yang pasti sih kalau seal klasik tuh, uh, gua ada 3 karakter yang pasti gua pilih, salah satunya adalah Kraven, so pasti itu karena memang jati diri gua sebagai player casual adanya di Kraven. Nah, mungkin semoga di sini, kalau memang ada autohan, gua otomatis bakal building untuk seorang warrior, ma bro. Itu sangat membantu sekali karena skill slash itu cukup bisa bikin GG gua untuk naik leveling. Ya, cuman memang untuk masalah eh, pengaturan setting skill, status itu tergantung dari kepiawaian kalian. Kalian tinggal tanya-tanya aja ataupun buka youtuber-youtuber yang lain yang selalu ngebahas di masalah status per karakternya. Uh, kalaupun memang kalian mau nanti gue coba share lagi juga untuk karakter yang lain yang gue tester di uh, versi beta ini Memang belum valid belum fix banget tapi sedang dilengkapi uh, dan itu memang butuh waktu juga Gue juga bilang ke uh, ownernya ini gak mungkin uh, kalau pengen dalam waktu singkat biar perfect Begitu di CBT ya otomatis di OBT itu udah layak banget main Oke, okay, gua udah tester di dungeonnya untuk gua crude, ya semoga uh, tidak ada problem nanti kedepannya bro. Uh, beberapa skill um, uh, untuk combo, untuk kenaikan level, masih ada patch, itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang pasti sih gue pastiin 100% XP-nya itu bener. Karena untuk cara naikin levelnya juga nggak terlalu repot di awalan sampai level 50. Nah, Sedangkan untuk tambahan-tambahan yang lainnya, gue belum bisa e, infoin ke kalian karena memang e, gue masih main di level-level kecil, di level, level cupu, dan ini cukup mewakili. Yang gue garis bawah itu adalah 100% XP drop da, e, dan drop rednya ya, yang 100% ya. Kalau yang lainnya itu adalah fitur-fitur tambahan yang menurut gue sih mau dipasang apa kagak, gak jadi masalah ya bro ya. Yang penting permainan dan untuk sistem hunting dropannya gak terlalu susah. Nah, kalian juga, kalau misalkan memang ingin ada, apa namanya, ada pembelian untuk uh, premium, nanti akan mungkin uh, sistem jual belinya ada disediakan di website. Itu katanya, katanya yang punya, dan ini server pun tidak tergantung dengan orang lain dan masih bisa dikelola dengan baik secara personal. Oke. Okay. Kalau kalian ada yang tanyain, kalian cukup komentar aja. Semoga gua bisa bantu ataupun gua sampaikan apa yang paling terbaik untuk kita-kita nanti main di CBT di bulan Agustus tanggal 7, Ma Bro. Dan OBT-nya udah siap pakai di tanggal 13 Agustus. Ya ya semoga benar apa yang udah diinformasikan. Kalian untuk tambahan kalaupun kelewat tadi apa yang gue informasikan, kalian tinggal cek di link di deskripsi video gua. Masih ada beberapa fitur yang memang harus dibetulin ini Karena nggak bisa ketik dance Gue pengen dansa keluarnya malah dice ya bro Ini masih error <laughs> Oke okay, kita tunggu beberapa minggu ke depan Dan pasti sih nanti kalau ada updatean an terbaru Gue infoin ke kalian lagi Oke okay, ma bro thank you so much sudah nonton See you again in CBT ataupun OPT nya Kalian bisa khawatir lanjut gaskan Semoga RMT nya lancar ma bro si udah dadah bye bye